Baik, Bapak-Ibu, kita akan mulai pembahasan kita untuk hari ini. Bapak-Ibu tadi sudah mengerjakan 40 soal TOEFL Structure, dan untuk yang menonton rekaman live streaming ini, bisa mengerjakan terlebih dahulu 40 soal TOEFL Structure tersebut, yang bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Silahkan mengerjakan soal tersebut, kamu bisa menonton kembali rekaman live streaming ini untuk tahu pembahasan dan jawabannya. Oke, kita mulai ya. So, Uh, let's start with the first number. Kita mulai dari nomor pertama ini, seperti biasa. Kalau kita mengerjakan bagian pertama dalam fokus yang paling penting itu adalah mengetahui subject verb, ya. subject verb, nah, dari nomor satu ini, kira-kira subjeknya apa, verbnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau range di sini ini adalah verbnya, ya. Nah, setelah itu, kalau kita sudah menemukan satu verb, apakah kita menemukan verb yang lain. Kalau kita lihat kalimat setelahnya, seperti biasa, waktu itu saya jelaskan kalau tipsnya itu, kalau menemukan preposisi seperti in, ya, yeah, from, atau to, berarti kita langsung coret saja nih si kata-kata ini. Kita coret karena kata-kata ini menjadi objek of preposition. Intinya tidak perlu dilihat lagi karena kata-kata ini bukan lagi subjek dan bukan lagi verb seperti itu. Oke. Okay. Nah, karena di sini hanya menemukan satu subjek, maaf, satu verb, berarti kita hanya perlu menemukan satu subjek. Ya, karena kalau hanya satu subjek satu verb, tidak akan muncul konektor dan lain sebagainya. Jadi, coret saja yang ada konektor di sini. Yang ada konektor kan which ya. Yeah. That. That. Berarti jawabannya B. Ya, karena ini adalah A one clause sentence, jadi kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalau ini adalah multiple clause sentences, ya, maka akan muncul lebih dari satu subjek dan muncul lebih dari satu verb. Nah kalau sudah muncul lebih dari satu subjek dan satu verb, maka harus ada konektor. Dan karena di sini hanya ada satu subjek dan satu verb, maka tidak memerlukan konektor. Ya. Jadi, cara cepatnya kalau hanya menemukan satu subjek, satu verb, coret saja pilihan jawaban yang muncul konektor. Jadi, hanya muncul uh, kata benda saja yang berfungsi sebagai subjek, yaitu "naris". Oke, okay. seperti itu ya untuk nomor satu. Gimana, Pak? Bu, betul jawabannya? Betul, kamu mengerjakan Bapak? Betul. Tadi mau mengerjakan, bu? Bapak. Mau mengerjakan. Baik, baik Bapak, apa-apa. Oke. Pak, oke. Great. Bu Triya mau coba, Bu. Nomor 2 gimana, Bu? Boleh, Pak. Sambil mengerjakan saja, Pak. Sip. Of precious gem is determined by their hardness, Yang di the value of precious. Oke. Okay. is determined by their hardness, color and brilliance. Oke. Okay. Kenapa jawabannya B? karena di sini uh, hanya apa nama tanya tadi itu ya bentuknya itu satu kalimat utuh ya. Iya, satu kalimat. kalimat tadi ya, jadi, Tidak uh, ada dua bentuk apa tadi namanya apa tuh aja aja. Namanya ya. sih nama kerennya one clause sentence. Nah, kalau satu klausa saja di sini bentuknya one clause sentence. Hmm. Ses, ya. Satu, satu klausa saja. Jadi uh, seperti biasa sih kita perlu cari subjek verbnya saja dulu. verbnya di sini apa, Bu? Uh, Determine it? ya, ini ya, is determined, is determined, is yeah. determined. Oke, okay. oh, determined, debacanya. Oke, okay. nah, karena ada verb, berarti kita perlu nyari subjek, ya. Iya, iya, iya, iya, subjek. Terus, um, si subjeknya itu the value, nah, kadang kita nih suka ke karena kita ngelihat ini nih, James. Oh kayak ini kayak plural ya ya plural padahal tipsnya itu kalau udah nemu off misalnya at in on with dan lain sebagainya kata-kata setelahnya itu tirukan saja saja jadi si precious gems ini dicoret aja gitu jadi subjeknya itu sebenarnya the value dan the value ini singular nah karena singular makanya si verbnya itu singular juga seperti itu Oke okay, great. Ada pertanyaan? Pak Bu. Oke. Okay. lanjut ke nomor 3. Bu Lina mau coba Bu Lina? Baik Mister mm, Aldo. Nomor 3. Nomor 3, Aldo. Si. Oke. Okay, very good. Yes. Jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Meskipun, jadi itu diartikan langsung saya, Prinsipnya sama sih Bu. Subject verb aja dulu. Subject verbnya ada, ada uh, di mana aja? Kata-kata apa saja subject verbnya? Tornado. Tornado. Spins. Mm, spins verb. verb oke. Okay, terus. terus selanjutnya it. it? oke. Okay, terus. Spinsnya verb lagi. Oke, okay, jadi kan ada uh, dua subject dua verb ya? Ya, yeah. okay, nah, nemu konektor enggak di kalimat ini? Nemu conjunction enggak? conjunction nggak ada, nggak ada. Nah, makanya jawabannya cek kan. Oldo itu ke yeah. ya, conjunction ya. Karena udah muncul satu subjek dan satu verb, maksudnya muncul dua subjek, dua verb harus muncul satu conjunction atau konektor, dan oldo ini adalah konjeksinya, uh, iya. Di soal nomor empat ini, oke okay, kita seperti biasa lihat uh, subjek verb dulu. Ya, yeah, subjeknya itu the cal the court medal, subject. medal, yeah, subjek. Subjek. Lalu verbnya ini, verb. Okay. nemu nih. Terus dia cuma satu subjek satu verb ya. Berarti kalau udah satu subjek satu verb. Tinggal kita coret apanya, masih ingat? Kan kalau di soal ini nih, kita cuma nemu satu subjek, satu verb ya. Berarti yang kita coret itu ya, jawaban yang ada konektornya. Karena kalau cuma satu subjek, satu verb, nggak mungkin akan ada konektor atau conjunction. dan nah, di sini tinggal kita coret aja yang uh, ada konektornya dulu ya, conjunctionnya dulu, yang ini sama yang ini. Jadi bukan B, bukan C. Salah, we'll ini? price di sini. Nah, ini waktu itu kita bahas bahwa kalau nemu koma sama koma nih saling mengapit, ini disebut sebagai apositif. Apositif. Apositif itu dia hanya kumpulan kata saja. Jadi hanya kumpulan kata. Tidak jadi subjek, tidak jadi verb. Ya, dan menerangkan, dia itu menerangkan subjek kalimatnya menerangkan lawannya seperti itu. Tapi prinsipnya kan sama ya. Kalau kita misalnya nggak tahu itu positif atau apapun itu gitu. Semuanya itu berawal dari subjek-verb aja gitu. Kalau kita hanya nemu satu subjek satu verb, nggak akan mungkin ada conjunctions gitu. Lalu di pilihan jawabannya coret dulu aja yang conjunction seperti itu. Yang D nggak mungkin karena dia langsung to be ya, langsung verb. Sedangkan di sini ada koma. Jadi nggak mungkin ada koma, terus langsung ada to be, jadi ini langsung dicoret bibit So that the answer is A. Oke, okay. lanjut ke soal nomor 5 ya. Jadi reduce clause itu salah satunya adalah. Ya jadi kalau ada that atau which, ini verb satu ya, misalnya. Sing. Jadi kan verb satunya itu sings ya. Nah ini bisa di reduce, bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan, That sama which-nya hilang. Verb satunya berubah jadi verb i e. Oke, kembali lagi ke soalnya. Jadi kalau kita sudah nemu pilihan jawaban yang mayoritas itu kata kerja. Mayoritas itu kata kerja, ya. Kemungkinan besar ini tentang reduce clause, tentang reduce clause, dan reduce clause itu tentang penggunaan present participle. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya kalimatnya itu that atau which grows, awalnya itu itu which grows, gitu. That sama which whichnya hilang. Grownya berubah jadi growing, gitu. Jadi ini jawabannya Charlie sebenarnya. Okay. Nah, apakah ini masih masuk dengan konsep subject verb conjunction subject verb masih? Karena awalnya itu seperti ini, the horn itu subjeknya, consist itu verbnya, nya itu. Masih ingat yang rangkap jabatan nggak? yang rangkap jabatan masih ingat? Ya. Jadi that itu bisa rangkap jabatan jadi subjek atau jadi verb. That dan begitu ya. Nah, si that ini berfungsi jadi konektor, conjunction. Garis miring subjek gitu. See that sama which ini tuh, makanya witch. Nah makanya dia tetap masuk ke pola CSP tadi. Karena si that sama which ini berfungsi ganda sebagai conjunction dan sebagai subject. Setelah that which ini, muncul kata kerja grows sebenarnya. Awalnya itu sebenarnya seperti itu. muncul Awalnya itu muncul kata kerja grow. Jadi dia muncul kata kerja grows. Nah, dalam pembahasan reduce clause, Klausa yang disingkat. That sama which ini bisa dihilangkan. Growth-nya berubah menjadi growing. Makanya jawabannya C. Seperti itu. Oke. Kalau cara cepatnya sih gini sih sebenarnya. Kalau udah subject firm-nya udah ketemu, satu dan satu ya. Satu dan satu, terus ini kata kerja semuanya. Kata kerja semuanya. Jadi hanya satu subjek satu verb. Terus ini kata kerja semuanya, mayoritas kata kerja, pasti jawabannya yang ini. gitu aja sih sebenarnya. Pasti jawabannya yang ini. karena nggak mungkin D, nggak mungkin subject verb lagi, karena harus ada conjunction-nya, nggak mungkin. Nggak mungkin juga bentuk verb yang pertama, nggak mungkin juga, karena kan si verb pertama ini udah miliknya subjek ini gitu. Terus si pertama ini, subjeknya yang mana? Terus kenjaksinya yang mana? Nggak ada kan di soal ini. Oke, okay, makanya jawabannya C, growing. Oke, okay. nomor enam. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung di dipotong aja ya penjelasan saya. Oke, okay, nomor enam. Bu Purna mau coba, Bu Purna? Enggak, Pak. Sambil baca apa ya, Pak ya? Enggak. Ini saya yang salah nih, ini. <laughs> Bentar. Jadi uh, most most but some of them be. Yes, very good. B. But some of them. Subjeknya <laughs> itu uh, most species. verbnya are. Ya, terus kan pasti kalau udah muncul satu subjek, satu verb. Kalau pilihan jawabannya seperti ini: ada conjunctions, ada noun, kemungkinan akan muncul subjek verb lagi, tapi subjek verbnya kemungkinan akan muncul conjunction, subjek verb. Di sini verbnya adalah articulated. Nah, berarti kan kita perlu nyari subjeknya ya dan conjunctionnya. Ya udah langsung aja B, kan B itu ada conjunction, but yeah, sum-nya itu adalah subjeknya, seperti itu. Oke, okay, thank you Bu. Oke, okay, right, let's go to the next question. Right, so number 7. Nomor 7 ini, ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? G. Delta. Delta. Yeah. Oke, okay, Delta. Bu Lina, kenapa Delta? Ya, yeah. sambil saya bantu juga ya, Bu <laughs> Oke, okay, kenapa Delta? Delta itu kan electric charge passes ya. Yeah electric chair itu subjek process itu verb. Apakah ada subject verb lagi di kalimatnya? Ada. tender itu subjek. Process itu verb. Nah, si conjunction-nya CS ini sebenarnya, jadi ini tuh subject verb, conjunction, subject verb gitu sebenarnya. <coughs> right. okay. um, seperti biasa, kalau selain lihat, lihat soal, kita juga lihat pilihan jawabannya, karena kita bisa memprediksi soal ini tentang apa, dan kalau kita lihat yang kosong seperti ini, lihat belakangnya, dan lihat depannya, kan yang belakangnya itu ada S ya, S itu conjunction jadi kalau udah nemu conjunction, yang kosongnya itu kemungkinan ya kalau enggak ya kalau enggak conjunction subject, conjunction subject verb, gitu aja sih cara cepetnya dia ya langsung aja lihat pilihan jawaban, kan S itu sudah conjunction kemungkinannya dua di pilihan jawaban itu, berarti jawabannya itu mungkin hanya subjek saja, atau Subjek verb seperti itu. Dan ternyata di nomor tujuh ini jawabannya subjek verb. Oke. Okay. Hmm. Pak Andrian. Cek banget, butuh sedikit. Kalau kau kosing di sini apa? Causing. Nah itu yang tadi yang saya bahas. Yang sebelumnya ya. Berarti. Ah, yang ini bu, yang. Yang ceknya hilang itu. Jadi ah betul. Oh, betul. Oh, Jadi iya. yang saya bahas ini. Jadi si causing ini. Awalnya itu dari which, aduh sudah, which, that. Ini tuh clauses yang reduce clause bu. Which. Ya, berarti ini CSV-nya ada dua gitu ya aslinya? Tuh, ini kompleks sentence bu. Gitu, karena uh, prinsipnya itu multiple clause itu bisa ya namanya juga multiple ya, nggak cuma dua subjek dua verb tapi bisa banyak sekali bisa ya multiple seperti itu jadi betul si csv-nya itu ada dua sebenarnya which sama date-nya which sama itu adalah conjunction yang berperan ganda menjadi subjek causes-nya verb dalam reduce clause which dengan datenya nya hilang causes -nya berubah menjadi causing seperti itu oke okay. Ya, makasih Pak sama Bu. Baik. nomor 8 ada yang mau coba jawab jawabannya kan? nomor 8. oke prinsipnya sama subjek verb kenjauhan subject verb lihat dulu ya uh, oke okay. cara cepatnya lihat yang kosongnya apa Ya, lihat yang kosongnya ini apa lihat ke belakang ada apa lihat ke depan ada apa di belakangnya ada researches subject have long debated verb kalau udah nemu satu subject satu verb lihat pilihan jawabannya pilihan jawabannya ternyata tentang ada connector connector atau conjunction dan ada yang subjeknya di sana oke okay. berarti kan ini sepertinya soal tentang multiple clause karena ada lebih dari satu subjek dan satu verb. Saturn, Saturn's moon Titan ini subjek, contains ini verb. Nah, udah nemu nih kita ada nemu subjek lagi, subjek kedua dan verb kedua. Jadi pasti ada connector. Karena kita udah nemu subjek dan verb-nya, yang hilang di sini hanya konektornya saja sini tinggal kita pilih aja yang konektor yang sendirian atau conjunction yang sendirian itu yang C ya kan konektor dan conjunction ini ini dua istilah yang dipakai bergantian ya tapi mereka sama-sama aja sih sebenarnya kata penghubung seperti itu untuk nomor 8 ini jawabannya weather seperti itu nomor sembilan, nomor sembilan. Ada yang coba jawabnya? D. Ya? D. Dau. Dau Yang B. Bravo. Bravo, yes, jawabannya B, B betul. Nimbostros clouds-nya ada ini. Sudah. Ya, oke. Nimbostros, Nimbostratus, yeah. Nimbostratus clouds. I'm not really sure what kind of cloud is that. It's this a kind of cloud. So, Nimbostratus clouds, subject, R verb. Udah nemu satu subjek, satu verb. Kalau pilihan jawabannya tentang conjunctions Ini kan munculnya banyaknya conjunction ya. What which, what which. Kemungkinan ini tentang multiple clause, ada conjunction. Jadi harus ada subjek verb juga gitu kan. Nah, pertanyaannya yang di depannya ini apa gitu. For both itu verb. Rain itu oh sorry, itu jadi apa? verbal train. Pengin object ya. Intinya kita udah nemu satu subjek, satu verb, terus nemu lagi verb yang kedua. Berarti yang kita perlu cari adalah uh, conjunctions dan subjek cuman. Oke, okay, ini akan akan ada pengecoh di sini. Karena ini berhubungan dengan clause apa sih yang dipakai. Nah, which, kenapa jawabannya B? Karena which ini yang rangkap jabatan tadi. Si which ini berfungsi baik sebagai conjunction dan sebagai subject. Gitu. Oke, okay, so that's why the answer is uh, Charlie seperti itu. Right. Kalau mau reduce clause si nomor 9 ini ada yang tahu kalau di reduce nih clause-nya, which for nya itu jadi apa kira-kira ada yang tahu nggak for body nah itu for body <laughs> aneh ya tapi memang <tapi tapi> ada <tapi> for body ya betul so if you want to use for body jadi whichnya nggak ada tapi langsung aja Name bow stratus clouds, Arctic dark gray clouds for boiling rain. Gitu. Oke. Okay. Nomor 10. Udah yang mau coba jawab? Mungkin jawabannya apa? Nomor 10. Udah panjang ya? It was used, the measurement was used. The use of measurement, used as a measurement. Oke, okay, kita lihat dulu subject verb dulu. Accubate subject was based verb. Ada preposisi, coret. Ada of preposisi, coret. From preposisi, coret. Of preposisi, coret. To coret kayak gitu jadi walaupun panjang karena ada preposition ya kata-kata setelahnya itu tidak dianggap sebagai subjek dan tidak dianggap jadi verb. Oke, pertanyaannya ini adalah apakah ini one clause sentence atau multiple clause sentences itu. Nah di sini ada it was used as a measurement. Kalau udah nemu satu subjek satu verb berarti kan kalau ada kalau pilihan jawabannya mayoritas ada subjeknya atau verbnya, kemungkinan ini tentang multiple clause, jadi akan muncul CSP. Satu-satunya CSP di sini yang mana? kayaknya nggak ada CSP ya? Ada sebenarnya, karena si CSP ini adalah conjunction subject verb ini adalah yang reduce reduce clause. Nah, reduce clause itu kan ada dua tiga sebenarnya Tapi kalau di sini reduce kosnya bentuk pasif. Bentuk pasifnya itu dari which is use. Dan jawabannya itu delta which is use. Nah, kalau bentuknya pasif to be ini verb 3. Which isnya bisa hilang. Use-nya saja yang dipakai. Nah, awalnya si Kelas ini ada di tengah-tengah, sebenarnya. <tuh> tapi, waktu itu kita pernah bahas, dia bisa ada di tengah, tapi bisa dipindahkan ke belakang. Gitu, bisa dipindahkan ke belakang, asal ada koma dan memang ada koma di sini. Gitu, right? So, that's why the answer is delta. Sudah pertanyaan? Oke kalau tidak lanjutnya untuk nomor 11 nomor 11 ada yang tahu mungkin jawabannya yang mana 11 itu jawabannya Alfa masih ingat yang inversi cirinya itu ada only -nya. only when air and water seep through its outer coat does the seed germinate, jadi inversion masih ingat kalau nemu only dan ada beberapa kata lainnya, verbnya itu ada di sini, subjeknya jadi ada di sini. Namanya juga ya. inversion itu adalah yang dibalik, dibalikan. Cirinya, salah satu cirinya adalah kalau nemu only, kalau nemu only nih, di paling depan, pilih aja jawaban yang verb subject, gitu. Cari jawaban yang verb subject. Kalimatnya awal mulanya ini tuh dari Asid, asid, jer, menit, asid, maaf, ini tuh uh, subjeknya ini ya. Coba saya hapus dulu verb subjek. Tapi kan ini bagian dari verbnya ya. Nah, awalnya itu dari uh, a seed does germinate when and when air only when air and water seep through its outer coat jadi awalnya seperti itu a seed does germinate when air and water seep through its outer coat cuman karena ada only bisa dibalik bisa inversi gitu jadilah bentuk kalimatnya seperti ini ini pembahasan kita tentang Inverted uh, Inverted uh, yeah, tentang ya tentang Inversion Oke okay. nomor 12 12 yang mau coba jawabannya apa Bu Lina mau Bu, bu. karena hanya berita yeah. yang terlihat <laughs> <laughs> Um, sebentar Mister. Ba panjang banget ya ini? Emang, emang. bikin bingung ya? Uh, ini aja, Pak. Hey. Eh, gak tahu deh. Bentar, feelingnya aja feeling ya. Feeling, feeling. What cause? Ya, betul. feelingnya bener benar kan? <laughs> Sama benar. feelingnya bener benar. Alhamdulillah. betul. tahu itu Iya. <laughs> Hanya saya sering bilang kalau kita mengerjakan soal TOEFL itu, kita tuh sebenarnya udah enggak ingat materi sebenarnya. Kita udah enggak ingat materi. Ini tuh apa gitu kan. Makanya saya selalu bilang feeling, karena si feeling itu sebenarnya, atau si insting itu adalah hasil dari pembelajaran, jadi hasil dari latihan-latihan soal, gitu. Nah, feelingnya udah berubah sekarang tuh, jadi enaknya menurut kita sekarang tuh udah berubah, karena kita udah bahas banyak waktu di pertemuan-pertemuan di, di sebelumnya. Iya, saya ini ini kalau yang diterjemahkannya paling pas, nah itu. <gak> ya betul yang paling enak, yang yang paling enak. Ya. <tuk> <tuk> <tuk> ya kalau yang terima kan, yang paling enak yang buat nya itu ya oke okay. nah kalau penjelasannya prinsipnya sama subjek verb dulu isnya verb yeah. <tuk> <tuk> uh, ini kompleks sentence what causes seasonal rainfall ya yeah. jadi si what Causes seasonal, Rainfall ini tuh awalnya dari kuatnya conjunction yang berfungsi sebagai subjek, prosesnya mereka. Nah, ini mereka ini berfungsi sebagai subjek. Subjeknya apa? Subjeknya verb yang ini, Is. kalau bahasa Indonesia-nya kayak gini, apa yang menyebabkan hujan musiman adalah Bisa. gitu. Padahal, bahasa Indonesia gitu. Jadi, apa yang menyebabkan hujan musiman itu, itu satu frase yang jadi subjek gitu. Nah, kita bahas ini di pertemuan keempat kita, sebenarnya tentang multiple clause dan terkadang memang masa lalu itu kita lupakan ya jadi ketika diperlukan hari ini <laughs> mungkin udah lupa. <coughs> Tapi jawabannya betul, insiknya kan betul, jadi memori masa lalu itu masih menempel sampai sekarang, jadi pas Bu Rina jawab bisa betul. Itu Bu ya, mungkin Bu? Iya. Yeah. <laughs> so remember, remember to move on ya. All right, uh, let's go to the next questions. Mau coba bu, eh bu Panofi? Saya okay. oke. Kapal pernah ngomong kalau kapal tono keberatan. <laughs> the flight instructor. Subject. set. flight itu kan kalimat awalnya. Karena kalau yang di-update koma ini tuh biasanya ada beberapa kemungkinan, tapi yang jelas subverb the flight instructor ini adalah set. Nah, yang di tengah-tengah ini apa gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk nomor 14 ini jawabannya itu kan A ya. Nah, dari mana ini kenapa bisa seperti ini? When interview ya ini ini tentang pembahasan reduce cost lagi reduce cost ya yeah. awalnya itu dari when Shopee. <laughs> sorry sorry bapak tapi ini nanti pas saya upload di YouTube jadi paid promote bu <laughs> ya <Okay. Yeah. laughs> alright Uh, reduce class ini when when itu awalnya sebenarnya dari when uh, the flight instructor mungkin kita di sini laki-laki aja ya, when uh, he was interviewed awalnya dari ini interview tentang reduce class ya awalnya itu dari when he was interviewed in, interview he, uh, subject sama verbnya atau maaf, subject sama to be-nya bisa dihilangkan konektornya gitu. atau conjuncturnya bisa tetap muncul bersama dengan uh, verb main verbnya main verb itu kata kerja utamanya jadi kan kata kerja itu bisa terdiri dari beberapa ya nah, kata kerja utamanya itu yang paling ujung main verb, jadi si main verbnya dibawa Ya, tubi sama subjeknya dihilangkan. Mangga Bu Novi, sambil izin pulang. <tuh> right number 15 15 lima belas, lima belas. Bu Purna mau coba Bu Purna? atau Bu Lina mungkin? Mister? Ya. C. Si. C. Si. Yes, very good. Jawabannya C. In the northern and center part of the state. Ya, ini tentang inversion lagi. Inversion untuk place. Ya, jadi kalau inversion. Jawabannya itu verb, subjek. Nah ini kan r itu verb-nya. To be itu verb-nya, are found-nya. Eh, are, found. ya, are found. Found majestic mountains, subjeknya. Kalimat awalnya itu adalah Majestic mountains are found in the northern and center parts of state of Idaho. Oh, maaf. Ini subjeknya itu sampai sini awalnya itu dari majestic mountains and churning rivers are found in the northern and central parts of the state of Idaho. Ini inversion, pembahasan kita waktu itu tentang inversion yang menggunakan place expression. Ya intinya menggunakan keterangan tempat lah. Kalau kita mau sederhana saja. Ya Jadi, kalau ada keterangan tempat tiba-tiba muncul di awal tipsnya kalau tiba-tiba ada tangan tepat muncul di awal, kemungkinan ini soalnya tentang inversi, tentang impressions. Tips yang lainnya lagi tentang impression itu adalah, kalau di awal tiba-tiba muncul only, maka ini mungkin tentang soal impression. Jadi cari aja pilihan jawaban yang verb dan subject. Seperti itu. Oke, 15 soal ya. Part A, sentence completion. Kita lanjut ke written expression yang kebanyakan uh, kalau saya ngajar TOEFL sih banyak peserta itu yang bilang pak saya banyak salahnya di written expression katanya yang nyari-nyari kesalahan itu. Oke, dan coba kita lihat ya di written expressions. Bu Nusuki nomor 16 mau coba Oh iya Pak B Oke okay, yes jawabannya B betul A, karena di belakangnya ada Ken ada models jadi kalau nemu Ken models models itu bisa Ken Ken could, will, would, shall, should, dan macam-macam. Kata kerja setelahnya harus verb 1. Jadi nggak bisa, maksudnya bukan verb 1 ya, tapi base verb. Base verb itu kata kerja dasar. Base verb itu nggak akan ada penambahan S. Jadi harusnya can travel, seperti itu. Oke, okay. dan sebenarnya salah satu tipsnya adalah kalau kita mengerjakan soal written expression itu, jangan terpaku dengan kata-kata yang digaris bawahi. Jadi kita biasanya mata kita itu hanya melihat yang digaris bawah Padahal harus memperhatikan kalimatnya secara utuh, atau setidaknya lihat kata sebelum dan setelahnya, setidaknya. Jadi harus utuh dibacanya kalau written expression itu. Dan Kebanyakan sih dari kita itu salahnya karena cuman lihat yang di garis bawah itu doang gitu kan. Cek gitu. nomor 17 17 itu ada yang mau coba? Ya. ya. Mungkin, B Pak. Ya, ya, jawabannya Pak? Saya B Pak. B. Oke, harusnya S. S. Kenapa harus S? Ya, jadi kalau nemu every, kata kerjanya selalu bentuk pertama, bentuk pertama ya. Karena every itu singular. Nah, kadang kita nurjaimahinnya jadi kesannya kayak plural ya, semua, setiap manusia, setiap manusia. Kadang kerasan itu kayak banyak. Ternyata every itu singular. Selain every, waktu itu kita udah belajar nih, ada every, ada each, yang similar itu ya, every, each, any, itu semuanya singular. Gitu. Jadi kalau nemu verb, dengan every, any, each, dan lain sebagainya, itu harus pakai <tuh> uh, uh, verb satu ya, atau infinitif. Kalau yang all of itu gimana sih Pak lupa? Gimana? yang all of all itu all of kalau Pertama nemu ada number ya ya kalau nemu all of itu tergantung kata benda setelahnya jadi kalau all of the cars ini jadi plural jadi singular berubahnya bu plural di plural ya jadi plural kenapa karena yang dilihat itu setelah of-nya. subject -nya itu setelah of-nya. Dan the cars itu kan plural ya. gitu. Itu yang all of. Book. Jadi kalau menemukan all of itu, gimana kata benda setelahnya? Kalau kata benda setelahnya plural, berarti verb-nya harus plural. Kalau kata kerja setelahnya singular, berarti verb-nya harus singular. All of ini saya coba ada... Contoh lainnya lagi All of the information. Information itu singular atau plural? Singular. Singular. Karena information itu uncountable, nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa bilang satu informasi, dua informasi, tiga informasi. Itu um, dianggapnya uncountable. Uncountable itu selalu singular. Jadi, verbnya juga harus similar. All of the information is. Jadi, walaupun ada all-nya, yang kalau kita terjemahkan seperti banyak ya, semua informasi, tetap aja jadi is. gitu Jadi, kalau nemu all of, setelahnya, lihat setelahnya, kata benda setelahnya, apakah similar atau plural. Begini. Okay, Coba satu contoh lagi nih All of it ya. All of the mice Ini similar plural Dia mau coba tebak is atau are jadi plural, <laughs> R. Ya, are, plural. Karena mice itu bentuk plural dari mouse. Mouse. Kalau all of the mouse itu jadi is, tapi kalau all of the mice itu jadi are. Gitu. Right. Nomor 18 ya. <coughs> coba nomor 18 Bapak yang the number pak lupa. The number of itu plural of. The number of itu singular ya. Yeah. Jadi kalau ada the number of kalau the number Oh ya, yeah. apapun di belakangnya, kalau the number itu similar, verbnya harus similar. Kalau a number itu harus plural. gitu Oke okay, bu? Oke okay, pak. Oke. Okay. Alas belas, nomor nomor nomor nomor itu enam ya ini tentang paralel Jadi kalau nemu dua ratus enam puluh enam, ada ratus ya, koma puluh enam, dua ini ini puluh ini, dua ratus enam puluh enam, dua ratus enam puluh enam, dua ratus enam puluh enam, dua ratus sama sendinya ini harus betul sama yang paling beda itu kan si sandy ya sandy itu adjective jadi harusnya noun karena silt itu kan noun juga selain itu noun, jadi harusnya noun, noun, noun jadi tanpa y seharusnya oke, untuk nomor 18 itu jawabannya calon untuk nomor 19 19 itu yang mau coba tebak tuh b ya oke okay, harusnya apa pak is ya is karena si subjeknya itu di sini kalau nemu no of preposition coret aja bukan subjek bukan verb nemu no of lagi coret lagi kecuali yang all of yang ini all of the number of a number of itu baru ada apa pengecualian ya. Tapi kalau hanya of saja berdiri sendiri, coret aja kata setelahnya atau frasa setelahnya dia bukan subjek dan dia bukan verb. Jadi subjeknya itu adalah the total thickness. B. Nomor 20 itu jawabannya delta. Kenapa delta? Karena seperti biasa kalau written expression tuh lihat sebelumnya dulu dan lihat selanjutnya. Sebelumnya ada n berarti si record ini harus setara dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya ada world world ini verb 2, berarti recordnya juga harus verb 2. harus setara ya. Jadi harusnya recorded seperti Oke, okay, let's go to the next questions. Next question is nomor 21. 21 itu Oke, okay, the bones of mammals. yang A ya. Not alike. Harusnya tanpa e-nya. Not alike. Karena maknanya sama dengan similar to, Not similar. Karena kalau alike itu harus di paling belakang. Burina and Butrisya are alike. Jadi alike itu di belakang. Rina and Tri are alike. Alike ini di belakang. Kalau ada penggunaannya dengan apa bentuk negatif, berarti bukan alike ini. tuh. Tapi dia menjadi verb. Ya. Not like those bla bla bla. Dua puluh itu cek. Kenapa? Ini comparison yang kita bahas pertemuan terakhir kemarin. Ada more, harusnya bukan dan pakai e, tapi pakai a dan more then. Dua puluh tiga. Dini receive a large amount of revenue from that session of. Oke, okay. lihat sebelum dan setelah. Ya, setelahnya. Tobacco products. Plural ya. Nggak perlu ada E lagi. Gitu. Jadi jawabannya delta. Okay. Kalau kita ngerjain soal seperti ini, itu kan kita langsung aja ya. Mata kita tuh langsung dari sini, dari kiri ke kanan. Jadi kalau udah nggak nemu yang aneh, seperti ini, ini nggak aneh kan. Receive, ininya singular. Subject-nya singular. A large amount, betul. Penggunaan amount bisa tambahkan. Quantifier large. From taxation, taxation itu udah. Jadi pasti jawabannya D. Kayak gitu. Jadi udah nggak ingat materi apa, bahas apa waktu itu. Dia udah langsung ke memang insting saja. Insting yang sudah terbentuk dari pembelajaran. seperti itu. Nomor 24, jawabannya A, bukan match tapi many. Karena facts itu countable. Kalau yang dapat dihitung itu pakai many. Kalau yang tidak dapat dihitung itu uncountable, itu baru pakai match. dua puluh lima burinnya mau coba 25? Hmm, ya. they were move eh salah ya hmm. coba ininya bu feelingnya atau bu originally masih betul. Masih itu adverb. Yang salah itu ini. Oke. Apa dong? Oba. Oh, they were. Ya, kenapa coba? Karena dia ini mengacunya ke sini Kan pronalnya tentang kata ganti ya. Kata ganti capital itu bukan day, tapi it. Oh, ya, ya. ya, it was. Benar juga ya, pas kalau udah kayak gini. Ya. Ya. Kenapa coba tadi burina kayak ACM ah, kayaknya benar-benar aja karena cuma fokus ke garisnya aja oh iya benar-benar ya kan mata kitanya nya udah terpaku ke yang dari bawahnya itu tadi padahal kita tuh harus baca kalimat utuh kayak gitu nah kalau udah nemu pronoun seperti day pronoun ini mah udah pasti pro salah <laughs> pronoun udah pasti harus lihat ke belakang karena kan fungsinya menggantikannya menggantikan kata benda Oke nomor dua puluh enam dua puluh enam itu jawabannya B. A pearl develops when a tiny grain of sand or stone or some other karena mengacu ke irritant skedetasnya namanya. Nomor 27. 27, itu jawabannya Delta udah kayak yang benar aja gitu kan bisa kan ya The soprano kayak gitu ya kalau kita cuman baca garisnya doang yang ada garisnya aja lihat sebelumnya ada apa? Ya. Uh, Oke okay. harusnya ini tuh jawabannya untuk nomor 27 dan that of the the English horn is an alto oboe with a pitch one-fifth lower then that of the soprano oboe okay. nomor 28 jawabannya B <coughs> karena harusnya ini adverb harusnya harus, harusnya itu recently the most recently observed supernova appeared in 1604 kalau mau pakai recent aja observe-nya jangan ada. Dan nemesis-nya juga jangan ada. Right. Tapi karena ada observe, maka kita harus pakai reason Nomor 29 23 29 kira-kira mau coba uh, never in the history of humanity has there been more people living on the relatively small planet never itu negatif negatif expression kalau udah nemu negatif ekspresi yang di depan ini tentang inversi jadi polanya itu nvs ya nvs V nya harus sama dengan S yang ini gimana membacanya ini ya <laughs> subjeknya itu uh, more people singular plural, plural, plural, plural. Berarti verbnya harus yang plural juga kan? Yes. Ya, jadi jawabannya ini. Yes. Ya. Jadi kalau ada negasi, negatif negative expression itu ciri kalau ini inverted structure. Jadi polanya itu neg negatif verb subject, negatif verb subject. Nah, jadi Nyocokin has-nya itu bukan ke belakang, tapi ke depan. Ke more people-nya. Awalnya itu, ini kalimatnya dari, There has been more people living on this relative, uh, uh, There has never been more people, There has never been in history, um, More people living on this relatively small planet. Tiga puluh ya, 30 itu jawabannya cek karena harusnya dem for them ini jadi objek, jadi objek pronoun, namanya objek pronoun. ketiwan jawabannya kira-kira tanggal ya B Ya. harusnya S. S. Ya, 4, ini bukan preposisi ya, tapi uh, conjunctions. As, oh Ya, yeah, conjunctions. conjunctions. to show reasons ya. Robert Lee, e. Lee serve as sebagai uh, president of Washington College which was elected for Washington, and, right. Nomor 32. yang A sama B betul ya Pak ya eh the number of whale horses S A e, is B ya Pak ya hmm? ya. ya tadi kan eh. Kita... eh bentar the number itu dia singular ya betul the iya, iya. ya. anu, number itu singular ya yang number yang plural berarti anu. betul isnya iya uh, salah sih isnya <laughs> kenapa? kenapa salah? Oh, kayak garis bawahi itu horses ya? Ada lately, lately itu buat masih tahu cirinya buat apa lately present perfect. Jadi kalau nemu lately itu bentuk tense-nya present perfect. Jadi bukan is, has been, gitu. Ah, dofah nggak kepikiran tuh <laughs> Iya, karena kita cuma fokus ke yang di garis bawah Tapi kalau udah, pokoknya kalau udah nemu lately aja. Tensinya itu harus present perfect. Waktu itu, Kenapa kan? nggak lihat dari the number Pak? Kenapa? Kenapa tidak lihat dari the number-nya? Uh, benar kan, Bu? Sebenarnya the number itu bisa jadi is, hmm. bisa jadi has, kan? Dua-duanya kan singular, ya? Oh, iya, betul. Iya. Cuman yang jadi salahnya itu bentuk tensisnya hmm. Karena ada keterangan lately. Hmm. Itu. Jadi, kalau nanti ngerjain soal teflon, tuh sebenarnya udah siatnya. Itu alah, ada lately, eh, tensenya harus present perfect gitu. Sebenarnya nanti kalau udah ngerjain itu kayak gitu, right? Jadi kayak udah jadi satu ciri yang mencolok aja, sih, lately. Itu ketua tensnya harus present perfect. Oh, nggak mungkin pas perfect ya, Pak? Pas perfect itu kalau nggak salah dia ya beda ya bukan lately si kirinya itu Maksudnya kita bahas ada yang pakai baik ya, ada, ada yang ya baik itu kan untuk pas perpikir ya. hmm. ya. kalau presentus sama since dia ya. pakai. oke tiga tiga jawabannya A, karena ini harusnya hipnosis kalau hipnosis itu, itu verb ya Kalau nggak salah, jadi harusnya ini kan, noun ya, jadi subjek kan, harusnya hipnosis. Nomor 34 itu jawabannya cek. The lobster like many Christians can cast off the, harusnya damage. Appendage. dia adjektif dan mesinnya adjektif yang menjelaskan appendage. <coughs> appendage yang kayak gimana? Yang rusak, nah yang rusak itu kan adjektif. Jadi bukan damaging. Kalau damaging itu justru dia jadi noun, jadi kata benda. Tapi si kata damage ini berfungsi untuk menjelaskan sifat dari appendage. Makanya dia berubah menjadi ed. Jadi Pak Bu yang belakangnya ED sama apa? Uh, ya, ED itu kan salah satunya adalah dia bisa menjadi bentuk uh, adjektif bentuk kata itu jadi adjektif. Oke. Okay. Nomor 35 ya. 35 itu jawabannya B. 1. Oh oke. Nomor dua itu a. Kenapa? Karena harusnya ini di belakang Ini kan adverbnya. Ini develop to verbnya. Ya. Jadi humans normally develop nanti primary uh, teeth. Ya. kayak apa? penggunaannya terbalik ini word order ini waktu kita bahas tentang word order, susunan kata. Oke, okay, nomor 36 36 itu Charlie Tapi kan, kayak yang bener, Pak. Ini kan baik, katanya ke sini, donat determine. iya. Tapi ada baiknya, baik itu salah satu ciri kalimat pasif. Jadi, harusnya ini tuh awalnya dari. aduh ada yang bersin kedengeran gitu bu kelihatan oke okay. <laughs> ya nih uh, alergi dingin saya bu sama <laughs> alergi rekening kosong <pasang> juga saya <laughs> are not determined harusnya baik ya yeah, determined nah, cirinya ada baik ciri ada bay itu berarti kalimatnya biasanya kalimat pasif. Oke, okay, nomor, apa? Um, berapa nih? Uh, e 37. 72 B, as ya? part of the Okay, enggak yeah, masalah. Ya, yeah, betul. Part of the Revolution. Jadi nggak ketahuan ini kuantitinya apa. Nah, kalau kita bicara tentang kata benda, kita harus tentukan kuantitinya. Kuantitinya harus ada E, D, atau yang ada S di belakangnya. E, D, n Tiga okay. 38. Tiga delapan. Ya, betul. D. Harusnya? Such so as. Such as, yes. Such Oke. Okay nomor 39 itu Ilsa. ya source of electricity electricity kalau electrician kan pelakunya sedangkan di sini uh, listrik bukan pelaku forty is bravo seharusnya made was made by. Ya kamu bisa menonton rekaman pembahasan soal ini, 40 soal ini dengan para dosen yang ganteng dan cantik di sini ya, Bapak Ibu semua. <laughs> ya, dan itu foto untuk kehadiran kita hari ini. Bapak Ibu terima kasih banyak and that's so. Thank you very much. Terima kasih, Bapak. Sama Bapak Ibu Mangga. kasih Bapak. Thank you, Mr. Jawa